Alhamdulillah, saat ini saya dan tim MPTX sedang mengunjungi salah satu spesialis sofa maker yang terletak di kawasan Ciomas Bogor. Dan saya sudah berada di depan workshopnya untuk menemui pemiliknya langsung. Mau tahu apa saja yang saya berbincangkan? Mari ikuti saya. Mas, halo. Mas halo. Halo, apa kabar Mas, Halo, halo. lihat halo. Mas halo. Halo, lihat sini Mas ya. Siap. Oke. Okay, Okay, bersama saya sudah ada Mas Ajis selaku pemiliknya, langsung saja kita sapa. Halo Mas Ajis. Halo Pak. Halo, oh. ya. Oke. Okay. Mas Ajis, uh, bisa diceritain dulu ke Mas. Ini fokus service sofa sebenarnya spesialis bergerak di bidang apa? Terus hmm. juga bisa diceritakan nggak uh, awal mulanya ini uh, tahun berapa? Fokus service sofa ini bergerak di bidang restorasi sofa. Spesialis. Spesialis, spesialis uh, ya, oke. Okay. Uh, saya ini generasi kedua. Dari bapak saya, kalau bapak saya itu udah 20 tahun yang lalu mm -hmm. sudah menggeluti pekerjaan restorasi ini, ini ya? usaha ini. Uh, kalau saya dari tahun 2012. Oh masih sendiri 2012 ya? Nah, saya 2012 uh, suka minta tolong bapak buat bongkar-bongkar kursi, buat belanja-belanja bahan. Oke, okay. gitu. oke. Okay. Nah kira-kira yang bikin Mas Ajis tertarik untuk lebih mendalami apa ya, Mas kira-kira Mas? mendalami usaha ini pangsa-pasarnya besar pak oh, oke, okay. <laughs> pangsa pasar ya iya, lebih lebih ke restorasinya kan banyak orang uh, punya sofa dia tuh pengennya, sofanya tuh punya nilai sejarah oh, oke okay. jadi banyak yang tertarik ke restorasi sofa daripada buat baru atau membeli baru yang mm. lebih yang restorasi ya kira-kira mm. yang membedakan nih mas, kalau misalnya fokus service sofa sama Uh, usaha sejenis masih membedakan ya mas. Membedakan mungkin dari dari segi pelayanannya. Oh. kita menyediakan jenis-jenis bahan dari uh -huh. low class sampai high class. Oh gitu. jadi nyiapin bahan tuh yang variannya uh, lumayan banyak ya Mas iya. ya. Kita klien user banyak. Ke projectan itu kan jarang. Jadi kita lebih banyaknya klien user. Tapi kita okay. menerima projectan juga. Ada pemasaran kita bisa lihat di website. Saya kan sini namanya, Mas. Website-nya www.fokusairfisofa.com. Oke, okay, terus selain itu ada Mas. Kalau Instagram fokus sofa underscore fokus underscore sofa. Oh, gitu. Jadi, <laughs> juga di selain itu berarti pengerjaan-pengerjaan memang di display dan juga di uh, share di sosial media tadi. Ya, Mas, ya, I ya, ya, Sistemnya biasanya customer tuh telepon saya dulu. Oke, okay kalau dia udah siap, saya survei ke rumahnya oh, oke, okay. langsung datang ya mas ya hmm, saya datang, saya bawa contoh-contoh bahannya hmm? lalu customer pilih bahannya berapa lah, mas proses pengerjaan mas? pengerjaannya 7-10 hari biasanya oke okay, mas, ini kira-kira mau -kira ngulik yang ini mas ini salah satu yang sedang dikerjakan dan juga baru selesai tadi mas ya iya nah, ini... kalau kayak gini diceritain kira-kira gimana sekolah yang ini? nih kalau yang ini customer tuh telepon saya hmm. Lalu dia pengen rumahnya kan jenis minimalis Oke okay. Bagusnya kayak gimana sih mas lagi, ya kita bikin minimalis lagi Bikin sofa, minimalis gini mm -hmm. Lalu customer, saya pengen jenis bahannya yang kuat, tahan lama Oke okay. Saya rekomendasiin Tech. <laughs> Kebetulan customer juga udah tahu. oh iya MBTEC memang bagus katanya. Oh. udah saya pakai Tech aja jadi udah sering juga ya Mas-mas ya iya. udah customer datang tuh mereka juga sudah hmm. uh, produk knowledge tentang MBTK juga udah lumayan ada ya Mas. Hmm. Oh, Mbak. Jadi Mbak. Mas Aziz juga nggak perlu repot-repot lagi nerangin ya Mas <laughs> ya. <laughs> Ini satu yang terakhir Mas. Kalau hmm. next project Mas, next project kira-kira apa -kira -kira, Mas? Next project kita ada sofa sofa budget, sofa okay. sofa wing chair, terus sofa sofa klasik, sofa tamu gitu. Oke, okay. itu semua order pemakaian hmm. bahannya? Bahan MB Tech Giorgio, MB Tech Premium Carrera, sama MB Tech Camaro. Oh, gitu iya. Oke, itu tadi bincang suruh saya bersama Mas Ajis dari Fokus Service Sofa ya, Mas. Ya, iya. oke. Nah, jadi buat pemirsa yang MB Tech TV nih kalau misalnya memang suka sama sofa tertentu ya, Mas. Ya, iya. sayang kan kalau dibuang ya, Mas. Iya. Ya, mendingan itu direstorasi, diperbaiki aja. ya, dan iya. nah, bisa juga menghubungi Mas Ajis ya, Mas. Ya, iya. nanti kita taruh nomornya <laughs> di bawah ya, Mas buat MBT lovers yang masih membutuhkan informasi produk MBT atau ada pertanyaan lainnya bisa menghubungi hotline MBT di 02145842598 atau chat WhatsApp di 081219822323. Saya Arif Undur diri. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Salam. Jadi ini mas, ini satu katalog yang khusus buat home interior nih mas yep. Mungkin masih bisa dilihat, dibuka aja mas, e -e -e. Ini, mas Ini memang khusus buat home interior, jadi pengaplikasiannya mas Kalau yang selama ini kan mungkin e -e -e.